Bagi remaja 80-an, pasti masih ingat dengan letusan Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada tahun 1982 sampai 1983, Gunung Galunggung yang berketinggian 2.167 mdpl memuntahkan laharnya dengan dahsyat. Terjadi selama 9 bulan dari tanggal 5 Mei 1982 hingga 8 Januari 1983. Seperti juga gunung lainnya, selain menjadi tempat tujuan wisata, Gunung Galunggung juga memiliki cerita misteri beraroma mistis yang hingga kini masih diceritakan masyarakat setempat sejarah turun-temurun. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sebelum terakhir meletus pada tahun 1982, yakni tahun 1822, 1894, dan 1918. Letusan itu semuanya memporak-porandakan perkampungan di desa-desa sekitarnya. Sebelum letus, Gunung Galunggung memberikan tanda-tanda kepada penduduk lereng gunung. Antara lain suara gemuruh dan kemunculan petir yang tidak lazim. Konon suara gemuruh tersebut bagaikan tangisan dan teriakan kesedihan. Kemudian banyak satwa yang turun tiba-tiba dari gunung mendatangi perkampungan penduduk seperti ada sesuatu di hutan sana. Karena tanda-tanda tak lazim itu tidak disadari oleh warga setempat sebagai peringatan Gunung Galunggung akan meletus, dahsyatnya letusan Gunung Galunggung telah menelan ribuan korban jiwa. Saat Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982, ada pesawat British Airways yang sedang melakukan penerbangan dari Inggris menuju Australia melewati Indonesia. Tepatnya di atas kawasan Gunung Galunggung. Saat melewati sebuah kabut hitam yang tebal di atas Gunung Galunggung, sejarah mengejutkan tiba-tiba empat mesin pesawat British Airways mati total. Anehnya setelah melalui kabut tersebut, sang pilot berhasil menghidupkan mesin pesawatnya lagi. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang, pilot terpaksa mendarat darurat di bandara terdekat. Boleh percaya boleh tidak seorang pendaki yang memiliki kemampuan penglihatan gaib menuturkan dirinya melihat keramaian di puncak Gunung Galunggung. Keramaian di puncak Gunung Galunggung konon lebih ramai dari sebuah pedesaan. Puncak Gunung Galunggung sangat ramai oleh aktivitas makhluk astral. Banyak paranormal yang menyebutkan bahwa puncak Gunung Galunggung adalah permukiman para makhluk gaib. Tempat berkumpulnya bangsa jin. Akibat letusan yang terjadi, di puncak Gunung Galunggung terdapat danau yang menjadi tempat hidup banyak ikan. Namun menurut kepercayaan warga asli sekitar, siapapun dilarang mengambil ikan tersebut dengan cara apapun termasuk memancing. Konon ikan-ikan tersebut dipercaya sebagai peliharaan jin Gunung Galunggung. Di Gunung Galunggung ada suatu tempat berupa batu besar yang sering dipakai untuk bertapa, berdiam diri, bersemedi dengan kusyuk mengasah kemampuan spiritual oleh orang sakti dan ulama penyebar agama di masa lampau. Saat ini menurut penuturan warga sekitar, batu besar tersebut masih ada di tempatnya. Menyimpan kekuatan besar, energi yang berlimpah, mampu membuat merinding orang-orang yang mendekatinya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.